hari ini bosku kebetulan saya lagi bawa penumpang lagi bawa rombongan ibu-ibu yang lagi mau refreshing ke Pantai Pai yang ada di kota Tegal. Apabila saya dalam beberapa hari ini tidak uh, membuat konten uh, ditambang uh, karena ya uh, uh, beginilah. Kesibukan saya sehari-hari ya seperti ini. Pokoknya yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe.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 sudah lihat uh, lihat keadaan tempat wisata yang ada di kota Tegal ini. Tepatnya di tempat wisata PAI. Uh, keadaannya lumayan ramai, Bosku. Mungkin hari ini uh, hari libur lah. Jadi banyak pengunjung, Bosku. Kita tadi sudah lihat ke arah sana, Bosku, ke pantai Uh, kondisi pantainya lumayan ramai, banyak anak-anak yang lagi berenang. Jadi kita sampai di sini bosku. Oke, okay, yang sudah subscribe silahkan tonton videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, uh, saya mohon silakan subscribe. Seperti biasa bosku, sebelum mengakhiri tayang video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bosku, kita ntar lagi mau pulang ke